nah ini nih ini, ini cium ini mau kelereng ya? tuh tuh cium cium cium ba dan ini tuh ay mirip gajah ini <tuk> ya teman-teman aku lah kok oh. <tuk> yang mencapai dia ay nah ini ini ini ini ini bukan teman aku. Itu siapa ini? Itu ini enggak tahu siapa. Soalnya ini biru, ini ini putih jadi bukan bukan siapa-siapa. ini punya aku. Nah, aku jadi biru. Ini itu punya aku. Aku, aku. Ih, wara, ngambil video orang. eh. Eh, hey, leda. Gitu jangan tuh. Leda. Eh. Hey.